Oke, okay, kita mulai ya, nomor 1, nggak lengkap ya. Dari mata dulu ya, nah, nomor 1 yang ditanya diagnosis kan. Diagnosis, kalau sering pusing ya, 18 tahun, visus OD menurun 3 per 60, dikoreksi lensa peris, minus 4,5 menjadi 6 per 6, OS 6,75 dikoreksi peris, ya. minus 0,5 menjadi 6 per 6, Segmen anterior funduskopi dalam status normal. Nah, jadi ini kan beda ya, sparis-nya. Speris beda uh, lebih dari 3 ini, minus 4,5 sama 0,5. Jadi, an iso. Ya. An artinya tidak iso sama kan. Metrop. Nah, ini. Ya. Kalau miop lebih dari 3. Kalau hipermetrop, an isometrop didefinisikan anisop nih bisa juga kalau dia lebih dari 1,5 ya astigmat kalau silinder lebih dari 2 ya. nah ini SKDI-nya sebenarnya 3A sehat dikoreksi maksimal ya. nah kalau lebih kabur selisih maksimal ya. sparis minus 3D ya. nah kalau anak-anak SKDI 2 ya. ukuran koleksi Oke, okay, ini nomor dua ya, masih refraksi lagi. Uh, Aisyah coba. Disebut hipermetropia apa dengan koreksi spares plus dua? Seorang perempuan berusia 15 tahun datang dengan keluhan pandangan kedua mata kabur ketika melihat jauh. Dari pemeriksaan visus didapatkan koreksi spares plus satu menjadi enam per enam dengan spares plus 2 menjadi 66. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan monetasi obat psikopegik lalu diperiksa visus kembali dengan spares plus 2,5 menjadi 6/6. Koreksi spares plus 2 itu Nah, ya, ini memang definisinya agak banyak ya eh, hipermetrop ini. Dia manifest karena sudah ada psikopajik. Nah, ini tadi. Dia manifest ini absolut ditambah fakultatif. Jadi, dia sudah dikoreksi dengan positif, maksimal tajam, normal. Kalau absolut, ini tidak diimbangi dengan akomodasi dan perlu kacamata positif untuk melihat jauh. Nah, fakultatif itu dapat diimbangi dengan akomodasi, kewenang. Kalau laten diimbangi seluruhnya dengan akomodasi, jadi laten itu sama dengan total dikurang manifest, ya, tanpa siklopedik Nah, total kalau total ini sudah diberikan psikopatik. Kalau kasus tadi kan psikopatiknya sudah, kan? Nah, ya jadi. Sudah di-cyclopedic. Sebenarnya, ya, total ini juga. Tapi dinaikkan, ya, nih, kan. Dari plus 1 menjadi plus 2, eh? Nah. Plus dua setengah ya. Eh? Ya, ini fakult kalau fakultas itu tadi dapat diimbangi dengan akomodasi. ataupun kaca mata positif, ya. Eh? Mata, ya, ini melihat jauh koreksi plus satu, plus manifest. Ya, yang manifest paling... itu koreksi terbesar ya kak? ya dia ini, dia ini oh, ya. terbesar nih plus, plus Yang paling besar di sini nih ya. di, di soal nih kan, kalau plus dua nih tengah-tengahnya kan. Oh iya, dia jadi betul lah ini, Mak. Karena kalo... kalau manifest tuh pernah baca tuh yang terbesar kita psikopedik. Kalau di sini, kalau di soal kita ini plus dua setengah ini sebenarnya kan yang yang si manifest yang ininya nih kan maksimalnya nih kan. Oleh kalau plus dua ini kan tengah-tengah dia ngomong kan cerita dia nih kan. Dua masih kurang dari dua setengah itu kan. Kalau angkonya ada nilainya. Dia kalau kalau plus dua berarti sebelum siklus page dan sebenarnya oh iya, dia total lah kalau kak. mungkin per, pernyataannya ini hyper dikoreksi plus dua kan plus dua kan belum maksimal sebenarnya jadi kalau belum maksimal sebenarnya. aku Oh, kalau dengan psikopegi isinya manifesto to eh, ini total, Kak. Kalau pakai psikopegi. Iya, dia. Benerlah, lah, manifest so Soal ini nih. Kalau yo, kalau total baru psikopagik ya. Iya, Kak. Kalau dari keterangan ini, Kak. Iya, dua. Dua. Dua, ya, ke sini. Sesudah kalau yang 2 tadi kan belum ya. Psikopeji ini 2,5 ya nih, kan di soal ini nih, kan. Oke. Okay. Manifest ya. Oke. Okay. Protatif. Nah, kita lanjut ya. nomor 3, pawas itu. Apakah diagnosis pasien ini anak usia 13 tahun dibawa oleh ibunya karena sering memicingkan mata sejak satu tahun yang lalu, terutama bila melihat jauh. Pemeriksaan visus OD 5/24, OS 5/30 dilakukan koreksi kacamata dengan ukuran OD eh, minus dua setengah plus cylinder 1,5, OS itu minus satu plus cylinder plus 1,5, axis 180. 2D OS yang A karena ini tadi ya syarat kalau kom mixtus itu silinder lebih besar angkonya dari spherical ya kan itu yang terpenuhi di kiri ya kan? yang di OS kalau OD itu um, masih ini ya minus 1,5 nah angkonya kan silindernya masih kurang dibanding sih sphericalnya 2,5 oke ya kan? ini ya kelainan refraksi ya. rabun jauh, rabun dekat 4 ya. agar loh memang nah kalau yang si transposisi ini kalau ini S ditambah dengan C jadi tam diganti tanda yang positif ini. Ini yang transposisi ini kalau ini ya. Ada campuran mixtus tadi. Kita nak ngecek bener beneran mixtus apa tidak Kalau yang CN tadi kalau di trans transposisi itulah dia jadi kompositus ya. Yang A tadi. Oke. Okay anjir ya nomor empat habis tuh apakah diagnosis pasien tersebut anak laki-laki 10 tahun datang dengan pandangan kedua mata kabur saat melihat jauh dan pemeriksaan mendapatkan koreksi mi me, eh, silindris eh spesies negatif 3, jadi enam per enam didapatkan koridor segmen anterior fundus sedang enggak Eh, ada, ringan, ringan. Ad, ada, ini ada, Oke, ya, ada. Kalau hafal ininya apa? Ringan tuh di bawah tiga kan? Oh, ah nih. Berdasarkan dioptinya nih kan? Kalau 3, yang 3,25 kan? Apa kan? ya, ada yang sumber tuh 3,25 kak? Mulai sedang. Klasifikasi ininya. Ya coba kita ini lagi ya ada yang sumbernya juga lebih dari 3 32,25 yang sudah dianggap sedang ya, ya klasifikasi miopia ya dari si darta nih lalu si darta ringan sedang ya benar ini ada yang 3,25 ya. yang usuh ini make. Banyak memang ininya nih. Ini 3,25 apa yang 3 Kak? pakai, Kak? Batasnya. Sedang mulai dari 3,25 mulai dari 3. Kalau yuk, kalau ini si ya berdasarkan Sidarta 2007. 3 dari 3 ini 0,25 sampai 3. Kalau yang tadi yang pembahasan ya, kurang dari 3 ya. Iya kurang dari tiga kak. Tiga masuk ke sedang dia. Yuk kalau agak rancu ini memang. Eh. Dia kayak kayaknya memang ada klasifikasi lain. Nah undip miopia dibagi menjadi kelompok. Nah sedang. Ini yang undip ya Ini juga bingung makanya. Ya, ini dari tumbukan. Tapi caknya memang banyak lainan nah. Kalau dari pencarian ini banyak ana make 3 6. Nah ini dua sumber. Halo dokter juga mana? Yeah. Make 3 6. Sementara kita pakai sedangnya 3 6 dulu nih. Kalau ininya Oke kita lanjut ya Yang nomor 5 Poppy ya. Jenis lensa kacamata yang digunakan pada pasien adalah Seorang wanita 55 tahun Datang dengan keluhan sulit untuk membaca jauh dan dekat hasil pemeriksaan Sebenarnya cat didapatkan PODS 6 30 dikoreksi dengan S negatif 2,5 jadi 6 per 6 dari pemeriksaan gigi didapatkan koreksi spares plus 2,5 pada pemeriksaan segmen anterior normal dan tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan tulang kaki. Betul, ada minus jadi lensa bifocal Pak Ya ini presbiop ya usia 55 kan di atas 45. nah jadi di bawah untuk membaca yang dekat, yang di atas untuk baca jauh distance Oke. Lanjut ya okay. deh, nomor 6 Tiara coba. Eh, ya. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah perempuan 12 tahun datang ke buka dengan keluhan kedua mata kabur ketika melihat jauh. Setelah dilakukan pemeriksaan visus dapatkan 6 per 60 setelah dikoreksi, VOD-nya minus 2 menjadi 6 per 6, dan VOS-nya positif 2 menjadi 6 per 6. Diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah uh, anti -media. Oke, Nek. Yang kanan minus dua, yang kiri plus dua kan. Jadi kanan kirinya tidak sama refraksinya. Satu miop, satu hipermetrop anti metrop. Ya, beda dengan dengan yang si bifokal tadi. Kalau bifokal dia sekaligus kan, jagger ini ya. bifokal ya jagger. Jauh dekat dia di satu mata ya Nih, jadi kalau normal emetrop, nah anisokonia miop ya, eh? oke. Okay. Tujuh suci ya. Eh? resep kacamata untuk pasien tersebut adalah seorang wanita berusia tahun mengalami matanya mulai kabur ketika melihat dekat. Misalkan FISIS dapatkan ODE 5 HAL 6 per 6, POS 5 per HAL 6 per 6. Kemudian dilakukan koreksi sebagai berikut. Ini jadi permasalahannya berarti yang bagus 6 per 6 kan? POS. Nah dia, dia ini ya, jebakan sih ini. 6 6-nya ada dua ikau. Kita nak pilih yang lebih kecil atau yang lebih besar. Kalau untuk hipermetrop, kasus nah, ini kan positif kalau, ya, ya. Jadi yang pilih yang lebih besar, satu dua lima sama satu. Ya. Nah itu S plus terbesar. Kalau MIOP, lensa sferis yang terkecil, kebalikan ya. dari hipermetrop, diameter yang terbesar. Oke, nomor Delapan ini resep kacamata yang diberikan ya pada pasien 55 tahun datang dengan keluhan pandangan kabur melihat jauh dan dekat ya visus ODs koreksi spherical plus 2,5 menjadi 6/6. Jadi plus 2 2,5. Ini kan lima tahun nih ada yang rentang presbiopnya juga kan. Nah itulah yang dijadiin ADC ya. Mata tua jadi itulah adisi plus 2,5 dengan adisi ODS-nya plus 2,5 ditambah ya, karena faktor umur. Nah ini 55 tahun ya 2,5. Kalau ngafalnya dari 40 tahun plus 1, 45 plus 1,5 kan. 50 plus 2. Ya. Nah kalau 60 tahun plus 3. Ya. Nah. Okay. Nomor 9, Aisyah lagi coba. Berapakah ukuran yang diperlukan pasien jika dia ingin menyaman menjahit pada jarak 40 cm? Seorang laki-laki berusia 65 tahun bekerja sebagai penjahit mengeluh pandangan kedua mata kabur saat melihat jauh dan dekat. Dari memasang visus, apakah visus DS 5 per 9 dengan koreksi speris minus 0,5 menjadi 6 per 6? Dengan menggunakan kartu Jagger yang membaca dengan jarak 30 cm dengan ukuran plus 3. Anda rumusnya, Pak. Ini iya, men polo, Pak. Men men menjadi jarak plus 40 cm. Ya. Kalau Jagger ini kan ya press biopnya tadi kan? 65 lima. Oh ini kacamata intermediate ya. Koreksi minus 0,5. Tiga dikurang 0,5nya 2,5. Oh ya super F ini. Kaya fisika dulu ini nih, fisika SMP dulu. Kekuatan lensa sama dengan superfokus kan. Nah 100 dibagi 30 cm plus 3. Ya benerlah lah, 30 sekitar itu kan pembulatan kan. Kalau 40, plus 2,5. Nah, adisi kalau umur 65 tahun 2,5 ya. Jadi plus 2,5. Nah, spherical minus 0,5-nya nih dari? Oh, sini, ya, koreksi ini. ODS 5 plus 9. 2,5 dikurang 0,5. Plus 2, jadi. Ya. D, jadi. Oke, ini apa? Apa ini? Ya, fokus, ya? Super fokus, ini ya? Memang, ini jarang sih. Sebenarnya, keluar, oke. 10. bawah ya, sih, Pemeriksaan pejam mata, eh, pemeriksaan tajam penglihatan yang dilakukan laki-laki usia tiga tahun, antar ibunya dikeluhkan menonton TV dengan jarak yang sangat dekat sambil memicingkan mata ini sebenarnya uh, oh yo, umur 3 tahun kan belum bisa baca okay, maksudnya nih, nak divisus pakai apa ini kan kunci landok iya, dia berdasarkan arah ya. nah ini, landok alternatifnya ini ya, ada lima oke, okay, fixation nah ini lah ya gambarannya jadi berdasarkan arah yang terbukanya itu oke, okay. nomor 11 tuh apakah diagnosis dari pasien tersebut seorang laki-laki berusia 10 tahun datang ke dokter dengan keluhan kesulitan membaca duangan pemeriksaan FOD 6 per 30 sparis negatif 7,5 silindris negatif 3 aksi 90 menjadi 6 per 9 FOS VOS nya 6 per 15 dengan sparis negatif, 2, negatif 3, 2,5 silentris negatif 3,25 aksi 105 menjadi, menjadi, menjadi 6 per 75 bakar diagnosis amblyop anismetrop jadi si nya 5 ya Iya, lebih dari tiga ya. Lihat, Pak. Ini Kanannya lima ya, lebih parah ya. Dibanding kiri. Ya, lebih Oke, dari ini. tiga dia. Ini kemungkinan ya, kalau anak -anak ada strabismus ya. ya? Deprivasi. Penyebab lain, kata Arab. Ya? Ini pembagian teoritis ya. ya? Oke, dua belas. Opi juga. apa penanganan yang tepat, seorang usia 25 tahun, seorang panitau usia 25 tahun datang dengan kulan benjolan di kelopak mata kanan sejak satu bulan yang lalu. Tidak ada gangguan penglihatan dari pemeriksaan didapatkan benjolan di palpebra superior, konsistensi keras dan tidak nyeri. Kalazion uh... Oke, okay, bagus. Ya, benar ya. Kalazion diagnosisnya. maksudnya ah, Insisi kurutasa ya. Jadi di Buka ya, diambil ininya, isinya, radang granulomatos ya, berbutir-butir itu kalau dikeluarin ya. Nah, dede lain kalau yang mirip kalazian, gangguan kelopak hordeolum ya. Tapi ada ininya, tanda radang, nanah, itu biasanya kan. Nah. Ini infeksi ya, biasanya. Sumpah saya, pelanjar miny minyak ya, sebum. Oke, okay, 13. Oke. Uh, Suci coba, halo, halo, halo, ya, kedengeran aja. Oke, okay. dua belas tahun datang dengan keluhan penjualan di kelopak mata kanan di tiga hari. Awalnya keluar bintil kecil-kecil yang membesar, Pemeriksaan mata tidak dapat kamben jalan 0,5 cm kujungtifapar bola merah dengan fluktuatif. Apakah diagnosis muncul benjolan di kelopak mata? Hordeolum. Eh. Dia fluktuasi, kemungkinan ada abses ya, bengkak gitu. Ya, nanahnya tadi ya, infeksi yang tanda radang ya di dalam interna ingat kan bom itu kan biasanya di dalam ya mie bom ya yang menyebabkan ini nah mie bomian kalau yang bagian dalam kalau yang luarnya tadi kelanjut small tadi eh, yang di luar ya? eksternal oke ini keywordnya dari nih ya? konjungtif palpebra kan Berarti yang dari bagian dalam konjungtif palpebra kalau yang di kulit kelopak nah baru yang eksternal kulit luar oke okay. suci ya pak suci popliteal itu juga ya jangan kerja internal jauh interlagai iya ini di bagian dalam dati, bagian Kalo dalam interlagai di, kan. di kelopak bed sebutnya guys iya deh kalau eksternal tuh biasanya yang di bagian ininya apa gambaran nah yang di di luar tidak tidak perlu dilakukan apa Lekukan ya, ini nih. Iya, ya, dia langsung kelihatan. kalau ya, Atau dari yang si soalnya dia ngomong, ininya kalau dia konjun, itu menunjuk di internal apa di Jarang, jarang sih. Dia memang lokasi anatomi ininya. Yang jadi patokan ininya. nih. Olehnya lokasi ininya nih okay. kan. Kelenjar Zismolnya nih. Kita ya kalau Hordeolum. Eksternal eh. Contoh fotonya cari. Eh. Nah ini perbedaannya eh. Jadi Cak. Tanpa di. Apa? Di. Ditarik. Ini. Eh, versi. Palpebra, palpebra. Langsung kelihatan nih eh, Yang eksternal kan. Kayak matang nih aneh. Ini nih. Okay, dari inspeksi cukup itu. Okay. Oke, okay, silakan suci ya eh. nomor 14. Oke, okay, Agak Enggak apa-apa 14. Eh. Diagnosis yang tepat, perempuan 20 tahun, keluhan mata kanan merah, penglihatan kabur, silau, susah membuka mata, visus 6 per 40, tidak membaik dengan pinhole, injeksi konjunktiva positif, injeksi perikornea positif, eh? alpebra adams, kuama positif, sekret kekuningan pada mata kanan. Ini jadi kemungkinan kalau ada penurunan visus, ada gangguan di korneanya tadi ya, Oke, blevaro dari palpebranya, kelopak, keratu ya. dari korneanya, konjungtivitis itu konjungtivanya ini C jadi D. Oke ini ya, blevaritis, klasifikasinya depan-belakang sebenarnya. Depan A. oke. Next, 15, Aisyah ya, Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas, adalah seorang perempuan berusia 22 tahun datang dengan keluhan gatal di sekitar kelopak mata dan perut bawah sejak satu minggu yang lalu. Pada pemeriksaan dapatkah adanya gambar bintik-bintik putih pada bulu mata dan kemerahan pada kelopak mata. Pedikulosis. Ini <tuh> serangga, parasit ya. bulu mata sana. kemungkinan telok-teloknya ada. Nah Nih, banyak kutu ya, Memang harus diperbesar, teman gimana? Oke, Bawas, ya nomor enam belas, coba. Daku yang Kak, yang mana? Oke, daku yang Ya, bentuknya huruf S, ya. Coba yang ini, ya. Kalau yang daku di ujungnya, beh. Aneh. Bulat, ya? Eh? Oke, Nah, ini. 17, nah Apa kira-kira, Pes? -kira, keyboard sama ininya, be's? 17. Regul kita nanti. mata merah. keluar mata nanti, mata nanti, mata nanti, mata Bagian nasal. de Kriosis bagian nasal. Ya, dia jadi bulatnya tadi ya konsep tiga hari kan ya, baru akut ya. ini ya. Nasal, ya dekat hidung oke okay. uh, popi nomor 18 apa penutup awal yang tepat ter terhadap bayi tersebut bayi tiga hari dibawa ke poskesmas dengan keluhan mata kanan berair terus menerus secara akhir mata balas sedang disertai bisa dengan kotoran bening lengket pada pemeriksaan didapatkan kanalikulis superior dan inferior terbuka segmen anterior tenang lain-lain normal uh, dacrionstenosis ya, masalah pada sekitar ductus dipijat oh. jadi pijat ya ductus masalah ya kita langsung ini b kita scanning ya. Kalau ini nih oleh biar kage yang keduanya langsung teh hati ya. Ini banyak ini 70 soal apa saya agak Oke, ini trichiasis, Lipatan eh. rambut yang salah epilasi ya. Entropion. Nah. Pasien tidak memiliki riwayat eh. Nah, ini permasan kelopak juga nih. Margo palpebra lipat ke arah luar, ectropion involusional. Nah, oke ini, opthalmia neonatorum, kotoran kuning kental lah keywordnya ini. infeksinya nih gram, gram dan swab secret, konjungtivitis neonatal, itulah jadi langsung dikasih salep biasanya baik baru lahir Nah kalau ini dia spesifik biji kopi nih ya tidak ada kemungkinan nge Dedek uh, konjuntivitis gonore ini ya jadi yang uh, non purulen itu ialah klamidia trakomatis ini, ya Erythromisin sirup 50 Mg kg BB memang ini antibiotik galo sih pilihannya topikal topikal salep atau ya. kasih yang serut sistemik nah ini kami dia children ya. berdasarkan ya usia jadi ya dua tiga ini nah ini secret bening nah ya. keywordnya nih. adenovirus misalnya. ya kalau Virus kan self-limiting disease sisa, ya. jadi air mata buatan, nah di nukil rusak, cek nari white atopy, penitipitis atopy ya. ini matanya sebenarnya kalau yang kayak kayak ini keyword, ya. kita pakainya nih, nah atopy white ya. nah, kalau yang lain-lain ini yang fernal ya, yang sering juga nih. Cobblestone, apalagi terantas dot. Lipton. Oke, ini yang tadi. Atopi ya. Karena atopi bagian dari imunologi, ya, permasalahan imunologi kita kasih antihistamin ya. Anti, untuk gatalnya, ya. Yang ini yang steroid. Oke, ini lah, ya. Anak-anak, biasanya itu kan merah ya. Tidak ada penurunan visus ya. Kayak nggak ini Formityarsa ya. Sindrom mata kering Foam Foam tuh berbusa kan? Nah Ini Nama lainnya ya. Dry eye syndrome ya. Ratu conjunctivitisica ya. nah. Test creamer ya. Ini sering juga nih Keluar Keyword ya. Okay, kalau mata ini sih Indra nih banyak pakai keyword-keyword ini apa ali clear okay. break nah, ini break up time sindroma mata kering evaporatif oke okay, 27 bentukan berwarna kuning nah ini santelasma ini nah, dia rendah minyak eh. <tuh> rendah lemak oke okay, ini ada ransuk konjungtifah, ya. Oke, udah S20 per 20, akan berarti tidak mengganggu visus, ya. Jadi edukasi, biasanya hilang dalam 1-2 minggu. Biasanya kalau di jadi dikasih tranex sama terusnya Oke, kalau 29 ini, nah, Diagnosis. Ya. Nah ini bergaung, bergaung keyword untuk ulkus, kornea nah, ya lokasinya. Perifer pinggir perifer pinggir ini dari sini dia ngomong limbus ke arah sentral, mengarah ke arah sentral. Nah hati-hati, jadi jangan mentang-mentang ini sentral, ada sentral pilih yang I. Ya. Karena dia kan menunjukin dari pinggir ke tengah maksudnya itu. Jadi P, perifer P, Nah ini ya jadi ada perifer muran sama ulceratif nih ulceratif kratitis sistemik muren ini penyakit sistemik kecuali hepatitis C, ya oke ini popion tadi sentral ya. infiltrat keputihan poros antes ya. positif keyword untuk Jamur, ya. Hipopion. nah sentral tadi di tengah, ya. putihannya putih ini biasanya oleh hipanya ya. dari jamur tuh kan. Ya. Nah, oke ini ranting pohon dan sebutan menurun. Nah ini kalau kornea menurun ya berarti dari itulah tadi biasanya herpes ya penyebabnya ini kan dendritik ini kan nah. Let's see dendritik ya nah, ada zoster maupun simplex 5 kali 800 mg miligram diagnosis defek kornea ya. defek fluoresen nah ini erosi ya tergorres ya biasanya. Nah, ini tetes mata beta blocker Bintik-bintik ya, Bintik -bintik, ya itu biasanya. Kontak ya, kawat ini. Nah, ini keratitis ya. Kontak lens ya. penggunaannya biasanya tuh yang di permukaan. Ya. Oke, okay, 34 ini dia, ini sama nih, kiotnya ini berair dan silau, gangguan kornea juga masih sulit membuka mata, fluoresen jadi keratitis. Oke, okay, ini rabun senja eh, seroftalmia, kornea keruh, ada bercak bitot. Nah. Satu b ini biasanya. Nah, kalau ini ngapalin vitamin A 200.000 kedua dan ke-15 ya. Ini berdasarkan umur ya. Nah, bit tadi satu b Nah, 200.000 untuk usia 1 sampai 5 tahun ya. Kayak 5 tahun ya cocok ya, dari soal kita yang tadi. nya 100.000 untuk kurang dari 1 tahun ya. Oke, kalau 36 ini cornea 3 mm. Nah, grading pterygium ini OCGaka ini keluar ini dulu, ya. Pterygium grade 3 ini nah dari sini dia sudah mendekati pupil Kalau grade 4 sudah menutupi pupil. Nah, itu patokannya. Grading pterygium Oke, okay, 37 etiologi nih. Inflamasi ya, dari pterygium tuh, ultraviolet ya. Sinar matahari. Nah. wah ini kasus ini ya. IGD juga. Ya. Penanganan awal terapi demen ya, anti tetanus rukanya ke asrasi palpebra ya. Diagnosis 39 ini. Mane ya. nah, trauma juga trauma oftalmologi kawat duri sidel ya. nah ini. untuk ngecek ruptur ya. ruptur kornea. nah penetran perforan.